di areng terang nopo lenar. Semula ya ya nopo. Ibu tak paket ngantos tak todia nopo. nak kronologi terus. haram yang mujma' Bacaan istri ini yang sempetan hitam Yang tereh-tereh sembuh semalam Di Mekah Teng Mekah ini waktu kakbah Ini kakbah-kakbah yang dikasih ini Nah kakbah itu pinggir ini berul-berul nah, Termasuk yang, yang paling keren ini, Plata, ya, yang itu Kakbah Kelata Ujjah Yang sebut Terus yang menguasai kakbah itu Terus yang menguasai kakbah itu Kelompok-kelompok yang dominan zaman kandil nabi seperti Wong dihanda Ini berlengganak tidak, hal-hal, pulah terus Jadi abu nabi syofiyah Sehingga ketika nabi Muhammad jadi nabi Ini orang-orang kafir Mekah Terutama nabi jahil, nabi jahil jahil jahil Abul hadam, ini saya Orang Arab, niku tidak nyelok abul hadam Jadi nabi jahil, nabi jahil Bapak kebijakan Jadi jahil Wong paling nabi jadi Abidahal itu sesuatu yang sangat-sangat religius Ya Abidahal, sangat banyak Abidahal itu Terung Islam itu Abidahal, karena dia mengatakan, dia tidak mengatakan Abid Tidak, sangat-sangat Jadi mulai esok sore, penggaraannya seperti seputar kapta Dia senangnya di sholat, dia senangnya di ridhan Jadi orang baik, dia itu religius sekali cuma cara biar religius, dua metodologi kuno ini itu pangeran itu dipersonifikasi personifikasi, diwujud non bentuk patung, gue nggak Ini kok teman-teman takut iri, mengapa? Karena takut iri, apa paham kenapa? Pangeran itu digambar non, jadi khas mirip metodologi kuno terus. Saat jiwa, jiwa menjadi jiwa aman, jiwa kebutuhan, kecukupan, intens, sebagainya. Lain itu mereka mengatakan itu latar Latar contoh kata Al-Hila al, al contoh kata Al-Aziz -ah. al Manas contoh kata Al-Manan Jadi itu beroleh-beroleh itu dianggap Satu wajilah Untuk meditasi komunikasi dari pengeran Sehingga dengan para pengeran tidak kok pinggir di Ini secara ini. Jadi berbalik tawas oleh orang kafir, ya, jadi tidak Kafir. Jadi berbalik orang keren, orang pati bersuah, tidak ada orang jendirinya Latihan yang megah mulai rin, maksudnya bentuk-bentuk itu tradisi Lomo Hanting Lomanya tidak ada, jadi misalnya diwesapi lima, jadi untuk lima, dipersembahkan khusus Lata Usla Lihatnya tidak bisa dipersembahkan, harus diakukkan orang Jawa Iku yuran dijumpai, yuran dijumpai, yang mau kita no, berarti yuek berui, yuek secara sehingga ada tradisi sesajen. Jasaja ini yang harus menaruh senyum tapi ngekek dua-duaan, kok kita kok nggih direlatak, widya, kita kok nggih direlatak. Itu pengiran kristal, nah kawan, pengiran tiga berarti sari ke Lata juga yuk. Dari Lalu itu nih pengiraan spesial si sing Yang jatai Allah itu berarti jatai orang um diri diri. Nah yang jatai Lata Be'uza Jatai orang um juga Yaitu tukang urut Kabbal Nasi itu Soalnya kita itu ada tradisi Nah tradisi begitu Mulanya ini, kita lihat ini Kita lihat hadri itu berlebih Kita tahu saat itu berlebih Sebab sejarah Sejarah kabel dan bersakral Kemudian berhulau di dapak tinggi Itu tua, sangat-sangat tua Jika Nabi Muhammad Itu terserah senang salat ke Masjid Haram dia ini adalah itu kapten gue Jadi Masjid Haram Penuh kalian pun malahnya kafe ahli tarikh sepakat kenapa Rasulullah nanti 16 bulan zaman tengah medina sholat buat tempat Mekkah, ke madepi kah? aku suka rumah depi dan kafe ahli tarikh sepakat ketika patu Mekkah nabi ya sibuk berubahnya bro bro, sampai ngedikan jauh aku berjagal jadi kepindiran kagak, kebendawa. Intinya cara berpikir wong kafir di sampai ke foto itu tak langsung dekat. Tak langsung dekat. Tidak langsung dekat. keren langsung dekat. Tidak langsung dekat. Tidak langsung dekat. Tidak langsung dekat. langsung dekat. ini langsung dekat. Tidak langsung dekat. Tidak langsung dekat. Tidak langsung dekat. Tapi kemudian oleh Wahabi menjadi mazhab. Semua bentuk tawasul pada kiswah Ka'bah, pada kuburan Nabi Muhammad dihukumi nok syirik. Kang mergo sejarah Ka'bah tau dikono-ono nggih niku nggon sesati nyekateni latar belakang Islam dan sejarah. tersinggung ora wis cah Sampai Wahabi Wahabi ditersemakno jadi mazhab negara mau negu dihukumimut, Sebelum terbaru kalau ini cara wasi. terus ketika prioritas kertas zaman basi masarif mekkah terus sampai abdiy basidowi yang menghimpun, ini sejarahnya sudah terlalu lama gak sederhana. jadi ketika pangeran syarif di Mekah itu berkuasa terus agak polemik-polemik macam Kemudian berurusan dengan si Masari, si itu masih masih karena berita saya meninggalnya di sana, takutnya Mbak Dewi, itu dulu terus bikin ya kita bikin samroto raudho ini. awalnya NU, dia nuang karangan sini, raudho itu ngarang-ngarang kitab yang menentang kebijakan itu terus kirim delegasi ulama untuk menyatakan yang tidak benar tapi itu jarani Nahdlatil ulama gerakan para ulama Bisa itu ya buang awam, buang ulama, orang roh soe. berarti N, oh, berarti lama. Kira kira nah ulama gerakan para ulama aku mau oh, aku wang awam N, berarti ulama nah kenapa dikatakan Abdullah ulama ya karena tadi itu sekumpulan ulama ya golongan Ibadi, Bambu Hemi, dulu Bambu Hemi, malah paling pernah jauh itu Bambu Hemi, ya Bambu Hemi, terus ya, Bambu Hemi, gitu ya. adiknya berperilaku nggak ada adiknya kakaknya, adiknya, semua untuk pemerintahan Wahabi nganggep resmi secara fatwa bahwa itu silik semua perilaku yang tawasul dengan kata itu silik eh terutama era saya wahabi mulai pangeran saud sampai terakhir yang baru yang baru buat jika muhammad itu nyaman sekarang bahkan kitab beliau tidak tidak padahal kitab muhammad tentang tentang Seorang mereka sihirnya tiga ika ya nyaman saja mereka, wih nijak-nijak kita merasa ibadah Ya, bodoh nggak sih nangnya aku woi, ambil tambah nangis, woi nangis nggak berani gue, umusri, umusri kok ambek nangis, toro gue ya jangga, kitab cita ika kok jangga, nijak-nijak kita, walaupun, walaupun macam gue manjain serah tampung, manjain situasi kami serah tampung, orang yang kuburan mata tak horok, semua rapi menghubungi monster yang mantan tak horok. Gak ini jadi macam cerita begini kemudian jadi macam macam banget. Sebab niku, kalau cerita guys, okay? karena sejarah kakak selalu didikin cinta secara sejarah kalah. Niku sayyidina Umar saat nabung harta Aswar, ini itu tadi mesti komentar. Merdeka kuasir tradisi jahiliyah terulang, niku setiap terjaya kakak kok kepilihnya tawasul ini sampai C95 ketika ngabung Hajar Absah, Ningbon Madsur mestinya kita, Aling Tuhan, Natih Hajarun, Lata Guru, Walah, Tangfani, Waloh, Lahan Niroe, Dorosu, Laboh, Koptel, Cuki, Mahkoptel, Cuki, Aku tetep roh, Aku waktu, so Alah, Tunggu, Aku ngurusani, Ya, Mertorosu, Wana, Bunggu, Eh, tapi tetep kelu, Aku, Lata Guru, Walah, Tengkak, tetep Yurama, Doro, Tio, Yurama, Marna, Boni, Bungku, Bungkuk. Saya bina umat ekstrim zaman jadi kalifah. Termasuk ekstrim nih, gua ngampe ngambung hajar aswad komentar bareng. Nih wah ekstrim. Umumnya orang lihat nangis terputar malah ini komen. Dan itu mutasi loh, sangat pulau. Itu sama lihat di Bukhari, di muslim itu mesti begitu. Kemudian di Hudiyah itu ada sadar beribu ribuan. Ini zaman peristiwa Nabi berjihad haji dihalangi bangkaper Makkah Ini ku mantep di Hudiyah. Sehat nabi ngirim utusan ke kehidupan kan rundingan ada di sosial. Terus sama kafter nabi sosial di bulu sidang kehidupan. Kalau gaji nabi nggak nak ngebe atur itu. Soko seng aku tenang nanti juga mati demi cumi nyelam ngebe atur itu. Kalo semangka lebih kenal sini be atur. Lebe atur itu anu suara tak tak jero. Iku negeri sorry ke titik. Pon, periode 12 tahun 2001, sehingga puncak sering nostalgia, ngitung Riku Abe Dungo, ngitung Riku Abe Tawasong, gitu. ya. ada kolitaw mar. Di kecok, ini nomor wong bos, wajib hajar, asap, yaitu dikomentari sadar, osirik, masih ketok sejarah, dan itu yang selalu dipakai istrinya, dipakai oleh WEF hingga menjadi mazhab resmi yang berbau-bau tawasud dihukumi, doang. Ya, Sih dihukumi. Tapi yang perlu samben ketahui bahwa kagga itu satu tempat, nih waktu sing dihormati, jadi lihatan no, Islam Islaman. Wong jeli lihat yang hormat, Wong Islaman, doang. Cuma cara nih hormat, lah. Gue milik sing jeli lihat dan milik sing Islam, doang. Nanti jeli lihat yang monggo, nah, Islam, doang. Ya, Memberi waktu tak berani misteri Tuhan Lama cerita tentang begini itu oleh hati jadikan baca bersih Yaitu terciumi siren sama yang polisi Yang ketua juga ditubuhi Yang di yang rautnya juga ditubuhi kita Menurut rukuh oh, oh, ini merupakan mirai itu setan Nah kemudian ya kalau cerita itu secara tarif Karena wahabi kuasa dijadikan baca berapa sehingga tidak mudah persis sampai ngerangkul polisi fatwa dan sebagai sering abdul bin abdul bin sukses bareng makanya desa Muhammad banget Muhammad sampai imam masjid beliau dianggap saat ini cangkup sumbinya murah, cendal kain, cangkup muslim, umbar cangkup sumbinya, umbar cendal kain, umbar cendal kain, umbar cendal kain, umbar cendal penghormatan, penghormatan,